Keluarga-keluarga Kristiani -keluarga meskipun berada dalam situasi kecemasan dan atau masalah berat Hendaklah tetap mau mendengarkan kehendak Tuhan Dan melakukannya sebagaimana telah dicontohkan oleh Santo Yosef Anjuran ini mengingatkan kita pada situasi nyata kehidupan keluarga-keluarga Yang tentu saja tidak luput dari berbagai persoalan dalam Kesehariannya Itu semua bisa dalam berupa persoalan komunikasi Dalam keluarga Pemenuhan kebutuhan hidup Kebutuhan akan pendidikan Bagi anak-anak Relasi dengan sesama Dan hingga menyangkut kehidupan beriman Ketika diingatkan dengan sungguh Agar tidak Mengartikan semuanya itu Sekedar sebagai persoalan hidup Yang harus dibereskan. Melainkan hendaknya kita berani memahaminya dalam terang iman Yakni sarana penyucian hidup yang mesti dijalani dan dihadapi Dalam kerendahan hati dan penuh kasih Dengan demikian dalam setiap doa dan perjumpaan di tengah keluarga kita Selalu bisa merasakan kehadiran berkat Tuhan yang menemani kehidupan keluarga kita, sebagaimana Santo Yosef memilih untuk tetap beriman pada rencana terbaik dari Allah, kiranya sikap yang sama adalah pilihan terbaik bagi keluarga kita, saudara-saudari, dari seluruh keluarga Kristiani di rumah yang diberkati Tuhan. Bapak, ibu, keluarga yang berbahagia, marilah kita meninggalkan sejenak segala.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 silahkan duduk marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan Yesus Kristus dahulu Engkau berkenan atas sikap iman dan ketaatan Santo Yosef sebagai Bapak pengasuh bagi keluarga kudus Nasaret dengan demikian Rencana dan kehendak Allah terlaksana dan membawa berkat Baik bagi keluarga suci Nasaret Dan juga bagi seluruh keluarga umat manusia Berkenankanlah hadir dalam kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan Dan kuduskanlah kami oleh karena firmanmu yang selalu kami renungkan dan taati dalam hidup sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus juru selamat kami kini dan selamanya. Amin. Amin. Saudara-saudari di seluruh keluarga Kristiani di rumah yang terkasih, mari kita membuka kitab suci yaitu Injil Matius bab 2.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 Sekarang kita diberi kesempatan untuk membaca dalam hati Untuk merenungkan isi kitab suci Jika nanti sudah ada di antara kita yang menemukan mutiara sabda Berupa kata atau kalimat yang sangat mengesan Dipersilakan untuk menyerukannya sebanyak tiga kali Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Bangunlah. Bangunlah. Bangunlah. Dari Mesir Kupanggil anakku. Dari Mesir Kupanggil anakku. Dari Mesir Kupanggil anakku. Ambillah, ambillah, ambillah. Kenapa yang difirmankan? Kenapa yang difirmankan? Kenapa yang difirmankan? Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Setelah masing-masing kita menemukan mutiara sabda, mari sejenak hening untuk meresapkan sabda dan kendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan sesama khususnya yang menderita. Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristen yang berbahagia. Sekarang kita mau meluangkan waktu untuk berbicara bersama di tengah keluarga masing-masing guna -masing. merencanakan aksi nyata. Bagaimanakah kira-kira agar semangat kasih dan kelembutan hati tumbuh dalam keluarga kita dan bagaimana mewujudkannya bagi sesama khususnya yang menderita? Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci di mana kita pada hari ini untuk melakukan suatu aksi di mana kita semua adalah sebagai bapak dan ibu guru yang berada di sekolah yang santunaskaria mungkin ada anak didik yang mengalami kesulitan kita itu keuangan atau apa saja kita tahu bahwa selama ini Selama masa pandemi ini kita belajar secara online Jadi anak-anak butuh uh, pulsa, butuh paket dan sebagainya uh, Untuk itu silakan Bapak Ibu yang mengalami kesulitan menghadapi anak, -anak ini untuk mengarahkan atau tak pecahkan bersama Bagaimana untuk mengatasi uh, tersebut saya persilahkan Silakan mungkin ada dari bahan baik bapak ibu ada satu kendara dari anak murid saya Mungkin ini salah satu aksinya kita kita nanti mungkin bisa mengunjungi rumahnya karena memang anak ini kesulitan dalam hal keuangan jadi kita lihat dari cara pembayaran uang sekolahnya juga dan juga memang ada informasi bahwa orang tuanya telah di PHK dari perusahaannya dia itu oh ini dari para mungkin dari Ibu Nasrani mungkin ada, baik untuk siswa SMP sendiri selama masa pandemi ini. Beberapa dari siswa mempunyai kendala, mungkin masalah perekonomian juga. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi ini, sebaiknya Bapak Ibu Guru, terutama wali kelas masing-masing siswa, meminta siswa untuk belajar di sekolah saja karena di sekolah juga ada fasilitas wifi atau mereka bisa belajar dari lab begitu jadi mungkin itu bisa membantu kesulitan mereka tersebut oh iya, jadi bisa tersebut seperti itu ya jadi mereka yang mengalami untuk paket atau pulsa segala macam di sekolah, asyiknya seperti itu jadi di SD dan SD, ini tadi Pak Romi di SD ya SD dan tahun seperti sebenarnya bisa jadi di kunjungi Mungkin sehingga kita nanti komunikasikan dengan uh, kepala sekolah. Sehingga nanti ada bantuan khusus untuk anak oh, ada bantuan. Ya. bantuan dari sekolah itu. dari dana ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Ibu, ya. Kalau dari saya selama ini kan selama masa pandemi kita melakukan proses pembelajaran melalui online dan di situ di, yang dibutuhkan itu seperti apa? Kuota jadi kuota itu yang jelas membutuhkan uang. Jadi dari satu sisi yang mana uh, masih banyak anak yang dari uh, yang orang tuanya dari kalangan menengah ke bawah yang mana untuk beli kuotanya masih sedikit susah ya. Jadi mungkin uh, dari sekolah bisa ada bantuan untuk pembelian khusus untuk proses belajar setiap hari untuk siswa tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu Jadi itu yang menjadi kendala bagi kita yang gimana pada bacaan hari ini kita diajak untuk membantu bagi yang memahami dan Semoga penggantaran caraan ini dapat terwujud dengan baik Terima kasih Saudara-saudari dan seluruh keluarga Kristen yang berkasih dalam Tuhan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 Sehingga mereka tidak putus asa dalam kesulitan dan penderitaan Semoga rahmat pertolonganmu menggerakkan kami dan banyak orang untuk soldier Dengan membantu mereka sesuai kemampuan kami Marilah kita ngomong Kekaukanlah doa kami ya Tuhan Bagi orang muda dan anak remaja yang tidak mempunyai masa depan Tuhan Yesus berkenanlah para orang tua dan keluarga-keluarga agar memberi perhatian dengan kasih sayang dan pendidikan yang dibutuhkan oleh orang muda dan anak remaja yang masih. Mari kita mohon. Karunia doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang kesepian dan lanjut usia. Tuhan Yesus, berilah kekuatan kepada para orang tua yang sepian dan lanjut usia, supaya mampu menyatukan kesedihan dan ketakutan dengan penderitaanmu, di Isawi. Gerakkanlah juga hati anak-anak agar memberi perhatian dan kasih kepada para orang tua. Marilah kita mohon perlindungan Allah kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan berat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 Marilah kita mohon Kemudianlah kami ya Tuhan Saudara-saudari dan seluruh warga Kristiani di rumah Marilah kita menduakan bersama dari teks Memohon pertolongan satu Yosef. Ya Allah Engkau telah mempercayakan sebagai satu Yusuf Tugas untuk, itu untuk menjaga mariah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 Maria dan Yosef mampu menjaga pribadi-pribadi yang hidup bersamaku dengan perhatian yang terus tertuju kepadamu, kepada tanda-tandamu, dan kepada rencanamu. Jadi karena aku dengan cinta kasih mampu memperhatikan setiap orang mulai dari luar keluargaku, khususnya anak-anak, kaum manusia, dan mereka yang paling lemah. Jadikanlah aku mampu menjalin persahabatan dengan penuh ketulusan, yakni dengan saling menjaga kepercayaan dan saling menghormati. Jadikanlah aku mampu menjaga diri itu sendiri, dengan menyadari bahwa kebencian, iri hati, dan kesombongan menolak kehidupan. Jadikanlah aku mampu membedakan yang baik dan jahat, yang muncul di benakku mampu memberikan mana yang, yang membangun dan, dan mana, mana yang menghancurkan janganlah aku murah hati dan, dan sikap demokrasi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah sekarang kita teguhkan seluruh doa dan pengharapan kita dengan bentuk bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang, yang ada di surga, imanilah kami datanglah tambah kerajaanmu, jadilah berhendakmu ke bumi seperti di dalam surga Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ambillah kesalahan kami Seperti kami pun mampu yang kesalahan, kami. kesalahan kepada kami Dan jangan masyarakat masyarakat kami dalam penjubahan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin Mari kita juga memohon bantuan, -bantuan doa dari Bunda Maria Dengan mendapatkan tiga kali salam Maria Salam Maria dan Tuhan Sertamu, terpujilah Engkau dan Tarawadita Dan terpujilah kuat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami Yang berdosa ini, sekarang Dan waktu kami mati, amin Salam Maria dan Nurahmat Tuhan Sertamu, terpujilah Engkau dan Tarawadita Dan terpujilah kuat tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah Kami yang berdosa ini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 Terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef Sekarang, Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus Amin Baik Bapak Ibu Kita tutup kegiatan kita hari ini Dengan nyanyian dari Puji Syukur 6.50 Siapa yang berbega Pada sabda Tuhan Sampai jumpa kembali dalam kegiatan yang sama di pekan kedua dalam bulan April dengan tema keluarga bertumbuh dalam sikap menerima dan tulus sebagaimana teladan Santo Yosef. Akhirnya, semoga berkat Tuhan selalu menyertai keluarga kita dan selamat menyambut hari raya Paskah. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Dan kami perwakilan guru dan karyawan Yayasan Nasruliah Karya, Unit BINU mengucapkan selamat menyambut hari Raya Paskah.